Ya, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum, Sedina Muhammad. lagi dengan saya, alam sadiri di sini, dalam kolam jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam kehidupan dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, yang kami bahas adalah mengenai ini. Uh, perbedaan antara trafo city dan non city atau Nol seperti itu. Walaupun sebetulnya antara CT dan non-CT dan non ini sejatinya sama teman-teman seperti itu Teman-teman bisa melihat uh, contoh rangkaiannya di atas ini ya Sejatinya sama sih seperti itu kalau kita melihat jenis rangkaiannya Dan ini juga ya uh, Itu peng pengertian uh, CT di uh, Elko seri LQ ataupun baterai seperti itu. Oke. Kita akan cek mulai dari yang CT ya. Kita akan buktikan bahwa CT bisa menjadi 0, 0 bisa menjadi CT. Oke, kita cek dulu. Ya, kita akan tancapkan dulu teman-teman. Kita mulai dari ngecek yang CT Dari CT ya Oke okay. Ke yang paling jauh dulu ya, Kurang lebih 16 teman-teman Bisa dilihat ya 16 kurang lebih Ambil Kami ambil yang kecil seperti itu Untuk mendekati lah gitu. Ini 14 kurang lebih Masuk Kami bulatkan Yang ini 11 ya di pengukuran sebelumnya ini 10 Yang ini 8 ya Walaupun disini kami menerusnya 9 Oke okay. Karena ini masih bolak-balik Ini bisa ditaruh di CT Yang ini di sebelahnya Oke okay. 8 ya kurang lebih ya Dari CT ini masih di CT ya, teman-teman Ini 10 10 14 ini ya sebetulnya masuk 17 ya itu ya tapi kami di sini udahnya 16 Oke berarti titik terjauhnya adalah ini dengan ini ya ini kita bisa operasional dalam artian ini titik pertama penggulungan pertama atau ini yang pertama yang jelas ini pertama dan yang terakhir seperti itu terserah milih yang mana aja Misalnya kita anggap yang 0 itu yang sini. Kalau ini 0 maka sebelahnya berapa? Maka sebelahnya selisihnya yang tadi. Oke. 2,5 seperti itu. Kita tulis 2 saja seperti itu, 2. Berarti 02. Oke. Bisa ditambahkan di sini. Ini 0, ini 2. Makan, nanti akan mirip dengan ini juga seperti itu. Oke. Okay. 0 2 Oke. Okay. Di sini berapa? Di sini adalah 5. Ya. Kurang jelas ya. Di sini adalah 5. Oke. Okay. Maka yang sebelahnya berapa? 8. 16. Okay. Ya, seperti itu. Karena itu CT sudah masuk ke dua kalinya. Oke. Okay. Ini insya Allah lebih naik. 25. 28. 30 34 Nah, bahkan ini Bisa dibalik Ini bisa menjadi 0 0 ya, Bahkan kalau dibalik begini 0 34 kurang lebih ya 30 atau ke sebelahnya 3 ya 2 atau 3 ya. kemudian di sini kalau ini jadi 0 5 8 16 25 28 30 Ya, 34. Ini untuk yang CT. CT bisa menjadi 00 bisa menjadi CT. Kita cabut, kita tes yang ini. Kita akan buktikan, nol bisa menjadi CT, CT bisa menjadi nol. Oke, okay. ini sudah sudah masuk ya? Oke, okay, kita cek teman-teman ya. Ini nol, uh, ya. Karena ini bola balik, bisa dimana saja, min plusnya. Kita cek dari yang terjauh dulu, nol dengan di labelnya 20. Oke, okay, 20 beneran? 18 15 12 9 5 Oke Di sini 12 Di sini 12 9. Oke Bahkan ini bisa dibolak-balik ya Nolnya bisa dimulai dari sini Kalau nolnya dari sini ya sama saja teman-teman 20 14 20 14 Kenapa berbeda dengan yang ini? Ya, karena jumlah lilitannya ya jaraknya juga ya. Ini dengan ini selisihnya dua. Ini dengan ini selisihnya 6. Nah, itu sendiri itu. 10 8 Ya. 4 Dua selisihnya ya, seperti itu oke. Ini dari posisi nol tadi, ini dua puluh. nya eh, yang mana? Kalau nol jadikan CT tanpa menggunakan dioda, misalnya ya. Walaupun ini perhitungannya mungkin sedikit meleset ya. Oke, kita taruh di sini. Ini menjadi CT sembilan, menjadi CT. Kemudian ya, walaupun jaraknya beda ya ini. Ini 2, ini jaraknya jumlahnya 4 eh, 10 atau 11 9 ya. Ya. Artinya ini masih masih bisa dijadikan CT juga ya, seperti itu. Biar lebih simbang taruh sini sama-sama 3. Misalnya CT-nya di sini biar sama-sama 3. 12 7. Ya lebih baik ya. di sini ya. Nilainya cukup mendekati Oke. Kemudian yang sini berapa? tiga kurang lebih. Kemudian yang sini berapa? 8 atau 9, yang ini 6, yang ini 3 kurang lebih. Oke? Okay? Ternyata teman-teman CT bisa menjadi eh uh, 00 bisa menjadi CT. Jadi demikian ya untuk eh uh, materi perbedaan dan juga persamaannya ya untuk Trafo CT dan non CT. Terima kasih teman-teman, semoga yang sedikit dari kami ini manfaatnya sampai dunia dan dari dunia sampai akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih. Wilyataufiludayau. warahmatullahi wabarakatuh.